Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Rukis. Siang ini Abah kedatangan seorang tamu yang sangat berkompeten sekali, yaitu saudara Willy Silam, namanya. Dia berkunjung. di Kediaman, abah, abah. namun okay. seluruh ya. subscribe ya jangan, abah. Abah, abah, abah, abah, sangat Sampai sejuk jalan, jalan, jangan Terima okay. buat berdu lalu di kasih Abah Oges atau Abah Manap Yang punya rumah Dan kolam ikan Dalam hatiku Ada hau Di sini Di malam itu Kau beridaku Senyum ke Mungkin Tak akan Tinggal ke dalam Jawabnya Kerti rapanku mintakan terang memberi sinar dalam hatiku Ku banyak ikan murame ikan nila Memang enak, kan? Enak, kan? Enak, kan? Buat istirahat.